Halo teman-teman, gimana kabarnya weekend kali ini? Semoga teman-teman sehat terus ya. Yuk, kita berkunjung di toko mainan yang ada di salah satu kota Tasikmalaya, teman-teman. Wah, banyak sekali ya mainannya, teman-teman. Nih, ada hewan kecil-kecil ya, teman-teman. Ini merupakan hewan herbivora. Karnivora bahkan pun ada hewan laut, teman-teman. Keren kan, teman-teman? harganya mulai dari 20.000 sampai 50.000. Atau ada juga teman-teman yang lebih bahkan ada yang sampai 200.000, teman-teman. Yuk kita lihat-lihat, teman-teman. Ini ada hewan rusa juga, teman-teman. Dinosaurus pun ada. Wow, keren ya, teman-teman. Apalagi ya, teman-teman? Yang bisa kita tampilkan. Wow, ada cicak juga, teman-teman, sejenis kadal dan sebangsanya keren teman-teman ya tanpa baterai Oke teman-teman untuk menikmati video ini teman-teman bisa menyaksikan video sampai akhir ya Selamat menonton teman-teman jangan lupa like comment and subscribe ya